Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar tentunya baiklah para buat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada informasi dari Ibu Siwi mengenai acara Food Indosiar yang ke-28 2 malam puncak dengan ratusan artis yang akan menghadiri yang akan memberi acara HUT Indosiar yang ke-28 tahun, Ibu Siwi menginformasikan bahwa tinggal 8 hari lagi menyambut dua malam yang luar biasa, penuh bintang bertaburan. Panggung yang megah kolaborasi penampilan dan aksi para pengisi acara yang akan membuat malam HUT Indosiar menjadi sangat berkesan. Sambut dan nantikan Hood Indosiar ke-28 dalam konser Indosiar 28S Selasa 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan konser Raya 20 tahun 28 tahun Indosiar Luar Biasa Rabu 11 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Video.com itu informasi dari Ibu Siwi karena tinggal delapan hari lagi, Insya Allah Bunda Lesti akan tampil di acara Hood Indosiar. Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram mil dan 385. Gak sabar nunggu Bunda Lesti. Dari Mega 06 nungguin kak Lesti katanya itu. Insya Allah. Begitu banyak orang-orang yang menantikan penampilan sang kejora di atas panggung Indosiar. Bismillah, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sehat untuk Bunda El bisa menampilkan penampilan terbaik Kemudian juga persahabat, ada postingan dari Bu Fir Yang mengunggah kalimat komentar dari Ustadz Fahru mengenai tanggapan soal Ramalan Ini wajib disimak persahabat ya, langsung Ustadz Fahru yang menyampaikan Mohon maaf, mempercayai dukun seperti ini akan membuat salat kita tidak diterima oleh Allah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari." (Hadis Riwayat Muslim). Saya hanya seorang ustadz yang ingin menyampaikan kebenaran itu kalimat komentar dari Ustadz Fahru yang diunggah kembali oleh Bu Fir. Masya Allah. Buat kita semuanya, khususnya lesel lovers yang masih suka ovitian, kepengaruh sama ramalan-ramalan mending baca nasihat komentarnya Ustadz Fahru, persahabat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi fans yang tetap solid mendukung Les Lar Family. Kemudian juga persahabat perhatikan diunggah ig-nya Giovanni Salsa masih kembali heboh postingan dm yang tersebar persahabatnya dm dari Papa B ternyata Giovanni Salsa ini tidak tentunya terima dibilang postingannya itu editan kita lihat persahabat ya 50 menit yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat di akun instagram pribadinya udah gua bilang kalau masih nggak percaya Sana minta sama idola kalian DM-nya Kan bisa kalian minta si virus buat nanyain ke Bilar Masa cuma gegara tampilan DM dan blokir jadi ngatain gua ngedit-ngedit? Gak punya bakat ngedit gue Tampilannya sudah kelihatan centang biru Karena namanya udah berubah jadi user Instagram Tuh persahabat ya, Itu kalimat yang diposting di akun Instagram pribadinya persahabat Mengenai tidak terimanya Postingannya itu dibilang editan tetap warga konoha tidak mempercayai itu sebagai fans tetap mensupport dan mendukung idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat yang kita lihat ada postingan dari l2w setengah jam yang lalu mengunggah kata-kata motivasi marilah saling mendoakan semoga orang-orang yang beriman Allah berikan pertolongan diberikan kesehatan rezekinya diluaskan urusannya dilancarkan Keluarganya dirukunkan Usahanya diberikan keberhasilan Yang sedang dicoba Allah berikan kekuatan Juga kesabaran Yang sakit Allah sembuhkan Yang sempit Allah lapangkan Yang sulit Allah mudahkan yang berat Allah ringankan diberikan umur juga hidup yang berokah sehingga semakin bertambah semakin taat ibadahnya semakin bertakwa semakin baik akhlaknya semakin bersyukur hatinya dan semakin bahagia Amin Masya kata-kata motivasi banget nih mudah-mudahan kita saling mengingatkan kebaikan dan semoga selalu diberikan kesehatan kebahagiaan untuk kita semuanya Berikutnya juga persahabatnya ada postingan dari Kak Eliza. Ini postingan doa di tahun 2019 untuk Bunda Lesti Kejora. Ini langsung di depan Ka'bah. Tuh, Dede Lesti Kejora. Ini doa yang sangat amat baik. Didoakan semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, makin sukses karirnya, dan dimudahkan dalam segala urusannya, Solehah dan semoga tahun depan bisa beribadah di tanah suci bersama Imam Dunia dan akhirat Ini doa yang sangat luar biasa langsung di depan Ka'bah tahun 2019 dan Alhamdulillah terwujud di akhir tahun 2022 kemarin. Bukan hanya bersama Imamnya tapi sama malaikat kecilnya juga, Masya Allah Bang El. Mudah-mudahan bersahabatnya sehat-sehat terus Untuk Leslar Family Dan semoga selalu dalam lindungannya Amin Doakan yang terbaik Saling support, saling dukung Dan mudah-mudahan Leslar Family selalu bahagia rumah tangganya dan pastinya kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya dari Lesti dan Bilar jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Leslar tentunya ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, benar ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh